Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun pun anda berada selamat malam Selamat datang dan bergabung kembali Di channel youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar menarik Dan terbaru dari idola Kesayangan kita Lesti Dan Rizky Bila Sebelumnya para sahabat Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya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 Alhamdulillah bersahabat ya, 50 juta masya Allah Selamat, congratulations untuk Bunda Lesti Lagunya sudah tembus 50 juta kali ditonton Dan tentunya ditunggu banget ya lagu-lagu selanjutnya Dan lagu terbaru pastinya Dan video musik terpopuler nomor 46 untuk lagu sekali seumur hidup Ini keren banget Alhamdulillah berkat dukungan support dan dukungan yang luar biasa pokoknya dari Lesa lovers Lesti lovers dan below Lovers kalian hebat kalian keren mudah-mudahan tetap semangat streaming lagu-lagu Bunda Lesti kecora kemudian juga perbathidkan vitamin pun kita dapatkan kebahagiaan Masya Allah luar biasa Leslar family selalu membuat bahagia apalagi Abang El yang tentunya ngangenin yang selalu membuat kita semangat lucu dan pastinya sangat menggemaskan sekali. Masya Allah, Flushing ini pun diunggah kembali oleh akun galeri Abang El. Begitu banyak juga bersahabat, ya, komentar yang diberikan, diantaranya dari akun Nisa tujuan Bang El tahu banget dimana kamera, walaupun kamera tersembunyi. Masya Allah, ada juga pertobatan tanggapan lain dari akun Nunuk Trismawati tiga, bapak dan anak gayanya itu kok sama ya? Masya Allah, apalagi mereka malam hari ini memakai kapelan kembali. Ini kebahagiaan untuk kita semuanya. Masya Allah, dan kita ada juga bersahabat ya, selanjutnya dari akun Nur Endah. Itu kenapa anak sama bapak ekspresinya sama, aduh Masya Allah banget ya. Emang luar biasa nih, BBL, papa B, emang tentunya sama persis. Masya Allah, hanya doa terbaik yang selalu kita berikan untuk Leslar family. Kemudian juga persahabat kita simak di unggahan IGC-MRB Clothing Line. Ada sebuah postingan, ada apa ya di tanggal 15 Januari 2023, wow. Ada apa guys? Tanggal 15 Januari apa mungkin peluncuran produk MRB Clothing line? Masya Allah. Apapun itu, para sahabat kita hanya bisa mendoakan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, semuanya sukses dan semoga apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan selalu dimudahkan jalannya. Amin. Kita selalu mendapat kebahagiaan, kabar baik. Kabar terbaru dari idola kesayangan kita, masya Allah. Dan pastinya, prasahabat, kita juga selalu menunggu cidukan-cidukan hingga kabar terbaru dari Lesti dan Bilar. Tetap stay tune di channel ini, persahabat biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik. Kabar-kabar terbaru dan pasti kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar, tentunya. Ini dulu informasi di malam ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar. Bamin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.